Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima, yang keuangannya semakin meningkat dan pintu rezekinya semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak, yang keuangannya semakin meningkat dan pintu rezekinya semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Four of Sword ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang di mana di sini digambarkan. Keuangan seorang Taurus akan semakin meningkat dan pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus akan menerima empat tawaran pekerjaan. Yang dimana salah satu pekerjaan tersebut akan mampu membuat keuangannya lebih bagus lagi, finansialnya lebih bagus lagi. Yang dimana juga di sini digambarkan pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar dengan suka berbagi kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan. sendiri Dan untuk support energi ini adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Swords ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar, seseorang yang usianya lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seseorang Taurus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mana salah satu pekerjaan tersebut mampu membuat keuangan lebih meningkat lagi. Dan di sini pekerjaan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Taurus dan dari seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini juga disarankan seorang Taurus suka berbagi kepada orang yang di dalam kategori ini adalah orang tua yang akan membuat pintu akan semakin terbuka lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor, sejarah umumnya di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa, orang berkuasa, orang mempengaruhi, orang yang memberikan pengaruh, orang yang memberikan, dan orang yang menerima. Dan jika kartu di Emperor, kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok yang memberi sebuah pekerjaan. Yang berdampak positif kepada peningkatan keuangan seorang Taurus adalah seseorang yang usianya lebih tua dari Taurus. Dan sosok orang yang mempengaruhi pintu rezeki seorang Taurus makin terbuka adalah orang tua yang membutuhkan bantuan yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan finansial taurus sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah nine of pentacles ataupun sembilan koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang di mana di sini digambarkan keuangan seorang libra akan semakin meningkat dan pintu ruskinya semakin terbuka di bulan november tahun 2021 di sini digambarkan nine of pentacles itu mengartikan keuangan yang ber kecukupan kondisi yang berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang lain serta apapun usaha pekerjaan yang akan dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya dan membuahkan hasil yang sangat bagus kepada kehidupannya di sini juga digambarkan fitur seorang libra akan semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021 yang dimana disini setiap usaha yang dimilikinya akan berdampak positif kepada keuangan dan hasilnya akan sangat maksimal dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik offshore, secara umumnya naik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di disini menggambarkan sosok seorang Libra. Keuangannya akan semakin meningkat dan pintu resikinya akan semakin terbuka di bulan November tahun 2021, yang dimana sini digambarkan seorang Libra, akan didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga Libra, yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok yang memberikan motivasi dan doa kepada seorang libra di bulan November tahun 2021 adalah sosok sebuah keluarga, sosok sebuah pasangan yang dimana di sini setiap usaha yang dilakukannya, setiap pekerjaan yang dilakukannya akan berdampak positif dan mampu meningkatkan keuangan kehidupan serta finansial libra di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah. Eiko pentakel ataupun delapan poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang zodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Virgo pintu ski seorang Virgo akan semakin meningkat di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan keuangan akan semakin meningkat dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin dalam bekerja fokus dalam bekerja tepat waktu di dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain yang akan bertampak positif kepada kehidupan keuangan finansial Virgo dan merupakan nilai plus kepada seorang Virgo di mata orang lain. Dan di disini juga digambarkan pintu sekian akan semakin terbuka lebar dengan kedisiplinan kegigihan di dalam bekerja yang ia lakukan. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di disini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigih disiplin dalam bekerja, yang membuat keuangannya semakin meningkat lagi dan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, serta di sini pintu Ruski akan semakin terbuka. Yang dimana salah satu Ruski seorang Virgo di bulan November tahun 2021 adalah mendapatkan sebuah keturunan yang disimbolkan dengan base of cup, dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan sosok yang memberikan pengaruh besar kepada seorang. Virgo di bulan November tahun 2021 adalah dengan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini akan mampu membangkitkan kedisiplinan pefkususan Virgo di dalam bekerja yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini akan menjadi nilai plus kepada seorang Virgo di mata orang lain dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah six Open tackle ataupun 6 point untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana di sini digambarkan Keuangan seorang Cancer akan semakin meningkat, dan pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan usaha yang dilakukan, usaha yang dikerjakan oleh seorang Cancer. Yang dalam kategori ini adalah usaha miliknya sendiri akan semakin bagus, akan berkembang pesat, yang dimana akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka, dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di sekitar yang dimana sini akan mendapat doa dari orang yang ia bantu, yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Cup. Secara umumnya, Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar cancer sendiri. Dan di disini menggambarkan seorang cancer, keuangannya akan semakin meningkat, pintu rezekinya akan semakin meningkat, yang dimana sini usaha yang dilakukan, usaha yang dikerjakan dalam kategori ini, usaha sendiri akan berkembang pesat yang dimana juga di sini pintu rezeki semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain, yaitu orang-orang yang berada di sekitar, orang-orang terdekat yang dimana di sini akan membuat doa akan datang kepada seorang Cancer, dari orang-orang yang ia bantu yang akan berdampak positif juga kepada kehidupan. Dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan sedek yang apa di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok, yang memberikan doa kepada seorang Cancer adalah sosok yang ia bantu, yang dimana di sini orang-orang sekitar. Yang membuat kehidupan lebih bagus lagi, yang membuat rezeki semakin bagus lagi, yang membuat rezeki semakin terbuka. Dan di sini usaha yang dilakukannya akan meningkat pesat, yang mampu membuat keuangan semakin bagus lagi. Dan untuk kartu sedik yang kelima adalah, Eight of Cup ataupun 8 piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo keuangannya akan semakin meningkat dan pintu reskinya akan semakin meningkat di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo tidak pernah kenal lelah dalam mencari peluang usaha, mencari peluang pekerjaan yang dimana di bulan November tahun 2021 ia akan menemukannya dan keuangannya akan meningkat drastis yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya dan di sini juga pintu reskinya akan semakin terbuka dengan perjuangan kegigihan yang ia lakukan secara sungguh-sungguh. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik Oven". Secara umumnya, "Naik Oven" itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan dewasa sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seseorang Leo merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dalam melihat dan mencari peluang usaha untuk meningkatkan keuangan. Dan di bulan November tahun 2021, ia akan menemukannya dengan bantuan orang-orang di sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan atas masukan orang-orang di sekitar, pintu Kisah seorang Leo akan semakin terbuka di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan sudut yang kelima di sini menggambarkan, sosok yang mempengaruhi, sosok yang memberikan masukan kepada seorang Leo di bulan November tahun 2021 adalah orang-orang sekitar yang akan memberikan masukan kepada dirinya, yang akan membantu seorang Leo di dalam mencari kategori peluang usaha yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih meningkat serta pintu rezekinya akan semakin terbuka. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang keuangannya semakin meningkat dan pintu rezekinya semakin terbuka di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Libra, yang ketiga Virgo, yang keempat Cancer dan yang kelima adalah zodiak Leo.